Oke tinggal, ih gimana? lo sedul oke okay. wih! 120 kacau! 50 guys! 12! berapa nih kah? sap! enam wah! kenapa us? sap! sap! BEM 8,8 cu! yo gay! tekan tombol subscribe gay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya yang bersosiasi Damai sejahtera beserta kita semua anggota aku Selamat datang kembali bersama Bang Fred Tentu saja di mana kalau bukan di Agen 338 Agen terkuat di dunia dan Akhirat. Astaga, mantap jiwa brotherku ya Oke, hari ini kita kembali lagi ke Zeus Hari ini kita gaskan, barbarkan, maniakan 105 ribu, kita gaskan di bet 12.500 brotherku ya Ini aku lagi mau main kali ini, enggak ada pola guys lah Main manual aja, aku mau tunjukkan sama kalian kalau-kalau memang dikasih, guys Itu akan dikasih, tuh Scatter, man Ya, karena logikanya adalah cuma satu Slot gacor hari ini yang kita cari Oke, tinggal Ih, gimana? Los, Oke Wih! 120, kacau! 50, guys! 12! Berapanya, kak? Sap! Kenapa, us? Sap! Sap! BM 8,8, cu! enak <laughs> enak enak enak enak enak enak enak enak nggak ada lagunya sih guys aku guys aduh aku harus simpan lagunya guys anjay cu nggak punya otak nggak punya nggak punya apa guys nggak punya biji otaknya hilang loh tul anjing juhus anak dajak laparet bajingan anjing cu itu baru mulai satu menit cu wow gila itu birunya 120k guys berapa kebun guys, astaga guys, anjing cu, wow, wow, itu 2000, ribu dua kali guys, 2000 kali itu tadi, karena kalau maksin kan lima ribu persen berarti kan lima juta guys ya, ini udah udah udah dua puluh persen dari maxwin cu, wah gila, momennya gila banget cuk wow, ah oh, gila banget guys. Astaga, brotherku! Ya, sekali lagi aku ucapkan selamat datang buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawanku semuanya. Selamat datang bersama Bang Freddy di Barbar eSport Anjay, mantap jiwa, brotherku! Ya, selamat datang di agen 338. Yes, aku cuma mau infokan sama kalian, brotherku? Ya, kalau kalian mau suka bermain, mau main, bermain dimanapun kalian berada. Iya kan, jangan suka-suka untuk join komunitas Bang Freddy, brotherku. Kenapa? Pertama alasannya adalah... Kenapa kalian itu nggak join komunitas jika lo, kalau Jika lo kalian bisa bermain bersama-sama Minimal Kalian bisa mendapat informasi Mengenai slot yang sedang gacor hari ini Ya kan Tentu saja harus disertai Dengan kredibilitas yang tinggi Maksudnya gini lo, Bukannya dia ngomong Hoak oh, doang anjing Kalau ini lagi gacor Apa lagi gacor lagi gacor Enggak Kita satukan suara di di, komen, di komunitas aku guys ya Slot gacor itu seperti apa Itu pertama Yang pertama itu kita cari uh, Minimal Anjay cuo petirnya anjing tiga kali skater waktu lagi dalam di, di waktu bermain minimal 15 belas sampai dua menit itu pertama kedua ya toh dia memang harus profit guys ya udah dua itu aja sebenarnya kuncinya skaternya tiga kali ya kan pasti profit toh ya kan karena tiga kali skater dalam tempo waktu 10 sampai dua menit deh nah kebanyakan cuk kebanyakan kenapa harus seperti itu karena gini gini logikanya Ketika kita lagi bermain, tiga kali main nih. Kita kita nggak tahu di Zeus, misalkan lagi gacor. Lalu ada kawan kita main di Zeus, ya kan, di grup itu. Dia main 100, dapat tiga kali scatter dalam waktu 10 menit, 15 menit. Lalu dia share itu. Woi, cu, lagi gacor nih ke grup nih di-share, ya kan? Wajib sertakan screenshot atau nggak, jam bermainnya biar kita tahu tiga kali scatter itu beneran ada. Ya toh nah setelah itu dia main, kau coba main deh. Kemungkinan besar, guys. Enggak 100% Tapi Kebanyakan dari kawan-kawan semua Itu dapat scatter minimal 1 ya, Ini yang menarik Ini yang berusaha kita baca Ini yang berusaha kita cari Petunjuk slot yang gacor hari ini Bukan bentuk persentase RTP Bukan bentuk persentase apalah Bukan bentuk pola yang apalah Tidak ya? BEM tapi dari logika permainan itu sendiri. Karena apa? Karena menurut aku di sini ya kan. Masing-masing bad itu atau, e, tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kalau aku cerita lagi, panjang lagi nanti. Aku mau fokus dulu, mau menginformasikan ke kalian. Bahwa yang paling penting menurut aku adalah slot gacor hari ini guys ya. Slot yang sedang gacor. Bukannya e, kalau, kalau banyak yang bilang RTP lah bisa jadi bisa bilang inilah bisa jadi juga nggak disalahkan juga guys karena kita kan preferensi beda-beda beda-beda itu hal biasa ya toh dari dari antara dia apa namanya dari antara e, cara mereka dan cara aku pasti berbeda toh iya kan kita cari yang mana yang terbaik toh bukan berarti harus menjatuhkan toh tidak aku nggak bilang RTP itu salah dan yang lain pun salah tidak tapi aku coba mencari bagaimana caranya membaca biar setidaknya kita bisa bermain dapat skater dengan cepat, dan menurut aku, logika yang paling bagus yang tadi aku jelaskan ke kalian. Oleh sebab itu, makanya aku bilang, kalau kalian mau mencoba, kalian boleh coba, guys. Tapi kalian harus wajib masuk ke komunitas aku dulu. Di sana, kalian uh, kenalan aja buat kawan-kawanku semuanya. Di sana, guys, ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu yang ini, apa namanya belum, bro. formal-formal, tidak santai aja. Ngobrol aja, nama siapa? Iya kan, dari kota mana Nanti aku yakin pasti banyak kawan-kawan kita dari sana Oh, dari Bogor ya, Bogor aku bang gini, gini. Nah, seperti itu Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah hadir Masih belum dikasih guys ini guys Masih belum dikasih Aku masih sentak-sentak dulu manual dulu aja Sampai hari spin-spin santai guys Udah gila banget ini meledak seperti itu Ya, 8 juta anjing guys Sebentar cu, gak nyampe 2 menit tadi berada ya Langsung kena berapa kali? tanggal gila guys Kali 250 cu Wow, 250, palaku, anjing, 2.000 250, kalinya sama 50 Jadi hampir 2.000 pers, 2.000 kali guys Kalau Max Win itu kan 5.000, 5.000 kan berarti modal 10.000 kan berarti 50 juta Ya kan, eh bukan 50.000 kali, sorry Dan itu tadi dapatnya hampir 8 juta, mau 10 juta, anjay, gila, terbaik emang 800 kali, wow, sumpah, gila GG Gaming buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung sekali lagi aku ucapkan selamat datang. Jangan sungkan-sungkan untuk join komunitas Bang Freddy yang aku tanamkan di deskripsi atau nggak di kolom komentar di bawah. Salam kenal dari Bang Freddy. Beradarku terima kasih banyak yang sudah support. Ya tolong dibantu support di komen. Ya kan di like. Kalau kau nonton jangan di skip. Ya kan. E, minimal 5 menit lah kau nonton dulu. Ngobrol-ngobrol dulu ya kan. Sap. Bem. Astaga, dapat kes ini, guys! Dapat cuk, come on! Astaga, nggak mau cuk ya? Minimal kalian support aku selalu, brotherku. Ya, terima kasih banyak buat semua yang sudah support sampai sekarang juga. Kalau tanpa kalian, abang trading gak akan bisa seperti Terima kasih banyak, brotherku ya. Sampai berjumpa di konten Bank Freddy selanjutnya. Aku coba spin berapa kali dulu. Kalau nggak dikasih, aku pamit undur diri. Aku rasa cukup, guys. Ya, Selalu ingat, bermainlah dengan bijaksana. Carilah profit, janganlah kau cari jackpot. Karena jackpot pada dasarnya seribu banding satu mungkin. Tapi kalau kau cari profit, kau tidak tahu kapan dapat jackpot. Ya kan? Kayak kita nih hari ini, guys. nih. Tujuannya nyari profit, cu. yaitu main santai ya, kan? Ya kan? barbar bar ispor, anjay malah dikasih dia yang tadi kayak tadi guys apa namanya gelas birunya satu kebun anjing dihantam 50 jadi berapa jadi dihantam 70 langsung bam langsung 8,8 so, badai pasti berlalu anjay anjay yowis kawan-kawanku semuanya sekali lagi aku pamit undur diri dulu brotherku ya sepertinya sudah cukup ini udah mau sudah mau waktunya guys ya Aku habiskan ini dulu Biar kenap Terima kasih banyak brotherku Aku pamit undur diri Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama buddhim swastiastu Damai sejahtera beserta kita semua anggota aku Sampai berjumpa guys Astaga mantap jiwa Kita gaskan tiga Kedua kali lagi Sekali lagi lah Biar pas 8 dietnya aja Oke Aku pamit guys ya Aku pamit guys ya Sampai berjumpa Sekali lagi wis